Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1731.68 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1717.63. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212